Kaledonia baru adalah negara yang dijuluki negaranya orang jawa, kok bisa sih guys? Ternyata cek per cek karena banyak orang keturunan jawa yang tinggal di negara ini. Bahkan ada beberapa mereka yang menjadi pejabat daerah atau setingkat gubernur. Wah menarik juga ya guys untuk kita bahas sampai tuntas. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik seputar dunia dan nusantara yang ada di channel ini. Kaledonia Baru atau New Caledonia adalah sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di Samudra Pasifik. Kepulauan ini pertama kali ditemukan oleh penjajah yang bernama James Cook. Ia menamakan kepulauan ini New Caledonia karena teringat nama kampung halamannya di Skotlandia. Mayoritas dari penduduk di Kaledonia Baru ini adalah suku dari Melanesia. Pada tahun 1853, pemerintah Prancis di bawah Napoleon III kemudian secara resmi mengambil alih wilayah Kaledonia Baru. Sejak saat itu, negara ini berada di bawah kekuasaan Pemerintah Perancis, sehingga bahasa yang digunakan sebagian besar adalah bahasa Perancis, namun sebagian yang lainnya menggunakan bahasa Melanesia. Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2019, jumlah penduduk di negara ini sebanyak kurang lebih 270.000 orang, dengan luas wilayah sebesar 18576 km persegi. Atau jika dibandingkan dengan Indonesia, luasnya hampir sama dengan provinsi Nusa Tenggara Barat. Fakta menarik di negara ini adalah cukup banyak warganya yang berasal dari Indonesia. Kurang lebih sekitar 7.000 penduduknya adalah masyarakat Jawa atau orang Indonesia. Awal mula orang Indonesia datang ke New Caledonia ini adalah saat Perancis mengirim tenaga dari Eropa dan juga tenaga dari Indonesia, khususnya dari Jawa, untuk dipekerjakan di negara ini. Kemudian, seiring berjalannya waktu, terdapat sebagian dari mereka yang pulang ke Indonesia dan sebagian lainnya menetap di Caledonia baru. Saat itu mereka juga menggunakan bahasa Jawa dalam bahasa sehari-hari. Nah, ada hal yang tak kalah menarik, nih, guys. Ternyata banyak keturunan Jawa di negara ini yang justru menjadi pejabat di daerah, bahkan setingkat gubernur. Namun, sayangnya beberapa di antara mereka sudah tidak bisa berbahasa Jawa lagi, dikarenakan mereka adalah generasi ketiga atau generasi keempat yang tinggal di negara ini. Hello, nouvelle cali alors malheureusement et je dis bien malheureusement je ne parle pas pour la bonne et simple raison c'est que je fais partie de ces générations d'enfants où il était nécessaire que l'on puisse que l'on parle français à la maison majoritas orang jawa di negara ini adalah beragama islam dan pada saat bulan Ramadan tetap menjalankan ibadah puasa, salat tarwi, dan menjalankan salat Idul Fitri bersama ketika lebaran. Dalam peringatan 125 tahun kedatangan orang Jawa di New Caledonia, Walikota Numia menyampaikan apresiasi kepada komunitas Indonesia yang telah banyak berjasa dalam pembangunan di New Caledonia di berbagai bidang Sementara itu dalam peringatan upacara yang sama Wali kota Paita, Arnold Martin memuji komunitas Indonesia Yang telah berkontribusi dalam pembangunan kota dari dulu hingga sekarang Ketua Persatuan Masyarakat Indonesia New Caledonia, Terry Timan Mengatakan bahwa sebagai orang tua pihaknya merasa bertanggung jawab Untuk mewariskan tradisi dan budaya Indonesia ke generasi muda Meskipun demikian, dia berjanji tetap akan menghormati budaya setempat dan memegang prinsip berbagi dan membaur. Sementara itu, konjen Indonesia di Nomea mengatakan bahwa walau telah banyak komunitas Indonesia yang bernegara Prancis, tidak berarti cinta mereka kepada negara nenek moyang mereka berkurang. Selama Indonesia terus berada di hati, darah dan pikiran masyarakat keturunan Indonesia di New Kalunia ini akan terus menjadi bagian dari keluarga Indonesia.